Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channelnya NTK Wong Desyo. Kami akan menyediakan sebuah video tentang cara merawat tanaman cabai yang baru umur satu bulan. Agar tanaman cabai rawit ini bisa tumbuh dengan subur kita selalu merawatnya dan menggemburkan tanahnya biar naiknya daun itu biar cepat langsung subur. simak terus video kami sampai habis dan jangan di skip ya dan jangan lupa subscribe like share dan share ke beberapa teman-teman agar tahu cara merawat tanaman cabe. Terima kasih, salam. Sampai selesai, ini tanaman sampai baru umur satu bulan, tapi terasa mudah umur satu bulan lebih. Belum dikasih pupuk pun sudah seperti ini untuk pemupukan minggu depan akan pakai DAP untuk dicurkan di pohon cabainya lanjutkan besok ada video untuk mengacoran menggunakan DAP yang sangat-sangat-sangat cepat pertumbuhannya simak terus video kami NGK Wong Desho baru umur satu bulan aja ya, udah lumayan subur uh, daun yang di ujungnya pun agak-agak keriting lempeng lurus udah mau pentil itu agak lumayan lah mungkin satu bulan sudah uh, ada buahnya nya cabe rawit ori original Seperti inilah guys uh, untuk perawatan cabe umur satu bulan untuk pengemburan tanah biar tanahnya subur pohon cabainya tumbuh dengan baik seperti itu guys.